Oke okay guys kali ini gue mau ngasih tips buat kalian nih biar main game Mobile Legendsnya nggak nge nggak ngejenuhin nggak gitu-gitu aja nggak ngebosenin Apa tipsnya Bang tipsnya yaitu ini nih kita merubah tampilan map Mobile Legends yang original kita rubah menjadi map yang lain tampilan map yang lain Contohnya apa contohnya gini nih Nah kurang lebih seperti itu contohnya guys Tanya gimana bang caranya gampang banget Tapi sebelum kita lanjut ke caranya Alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel ini Biar nggak ketinggalan notifikasi-notifikasi video-video yang selanjutnya Tonton sampai habis ya guys Jangan di skip-skip videonya Karena di dalam video ini akan ada passwordnya Buat membuka file isi scriptnya Oke okay guys sebelum kita lanjut ke caranya Kalian download dulu link scriptnya Sama link script jarsivernya Linknya ada di deskripsi video ini Kalian download aja Kita lanjut ke jarsiver Klik jarsiver Kita landscapekan dulu hpnya Nah kita cari folder download Terus kita cari File yang udah kita download dari deskripsi video ini, nah, ini ada dua. Di sini ada map Putri Drone View dan map Putri No Drone. Maksudnya apa? Drone View itu kalau kita melihat ketampilan map Mobile Legends-nya yaitu luas, heronya kecil, dan kelihatannya luas. Kalau nodron drone itu kayak originalnya. Kita klik aja yang drone view-nya ya. Kita ekstrak ke. Archive name. Kita ganti. Nah di sini ada password. Nanti ada passwordnya di video ini. Maka dari itu jangan di skip-skip videonya ya. Nanti ada passwordnya. Oke. Kalau kita udah buka passwordnya. Kita cari ke atas. Nah cari ke atas nah ini dia kita kita buka foldernya buka lagi terus sampai akhir klik-klik terus sampai akhir nah, kalau udah akhir kita tekan terus kita salin kita back klik ke memori perangkat ya nih nah memori perangkat kita cari ke Android file Android ini dia file Android Terus klik data. Terus kita cari file Comobile Mobile Legend. Com Mobile Legend. Nah ini dia. Kita klik, kita klik file, klik Dragon 2017, klik asset. Kita klik scans, nih scans kita klik Android kita pastekan di sini ah selesai kita back aja kita lihat nanti ya kita buka gamenya Oke okay, sebelum kalian masuk ke gamenya kalian buka dulu pengaturan pengaturan kalian gunakan ke mode yang tinggi ini ya jangan yang sedang jangan yang sedang ke mode yang tinggi ini nih Oke okay, kalau sudah kita masuk aja ke custom praktis aja biar cepet ya. Guys. Till the enemy the Smash them. Tampilan mapnya udah beda tuh. Deployed. Ada gambar Presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian sekalipun Nah, di sini ada angka 76 salute adalah titik lemahmu kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikan white mundur bukanlah sebuah pilihan ambil ya, di tampilannya ya tampilannya yang jauh banget ini ini pakai drone view yang bu bukan originalnya. Ini aman, nggak bakal kena ban, nggak bakal kena. Oke, next ke Senjata diciptakan untuk melindungi, tidak ada tujuan lain. Di buku musik juga ada angka 76 tuh sama ya. Ada angka 76. Masa depan yang cerah menanti kita. Hmm. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian Kalian putus sebuah pasukan untuk menghentikanku. tidak ada tidak tidak ada yang menakutiku bahkan kematian sekalipun hanya